alam ayam apa deg degannya Pak Wakil deh Wih, gajahnya Pak Wakil Pakai baju, Nek, Pak Wakil Kayak baju, lah <tuk> Yang paling rapi itu memang Ketua Divisi Edukasi gue. Saya agui Tidak ada tandingan Kaosnya habis, Om <tuk <tuk Tugang cuci lagi pulang Tugang cuci-nya udah pulang kampung, Emang? Ya, iya Ano nggak jadi-jadi laundryannya berapa ini? 11 orang. Kita membernya sudah berapa? 63 ya. Betul, Om. Um. orang sudah cukup banyak. Tindak ada dia join rapa di nanti Banyak yang yeah. siapa Saya juga Ya Ya Kereta lewat, kereta lewat. Enak ya udah di udah di kampung Om, Amara. Udah seminggu lebih saya. Jangan rekor Om hari aja, apa cah, tidak apa? Oke, sudah jalan rekornya kok. Waduh matiin dulu videonya batik ya muka-muka lancar rekodnya ya tau-tau gak ada suaranya ini Jadi jitu berapa lama, Perman? Tiga bulan. Enak kali tiga bulan jitu. MOM itu apa tadi? MOM minute of meeting. Oh minutes of meeting. Hmm. Terus oh, kemarin lupa-lupa terus ya mengemem. Bukannya ada time-stampnya loh? Saya lewat handphone ini. Anunya. Riakotnya. Terus uh, nanti. Ada, ada slide apa kita? Mau paparan-paparan ini? Gak ada paparannya? Kita gak ada paparan, nanti jadi paparannya dari tiap divisi Untuk persiapan Ini kan karena sudah Membernya kan sudah banyak semua ini Jadi masing-masing divisi nanti Paparan proper terdekatnya Misalnya terdekat yang bisa dilaksanakan Dari MM udah berapa template? Nggak, MM ini, MM ini agak susah ini MM ini paling banyak orangnya, tapi ya itu hilang-hilang ya -hilang. Makanya... Mbak Mopi masih di MM kan? Masih-masih Ada, nanti ada yang baru-baru juga itu yang dimana dibawa sama si Afif Kan Ajun agak sibuk, jadi wakilnya nanti Afif, wakil MM Ada oh, MM nanti ngeluarin itu nama buat lebaran. lebaran. Oh, lebaran. Sama ini bikin. Dikit apa? Oh, ini untuk jasa nanti perjalanan kita habis lebaran mungkin bisa ngelaksanain LDK dulu, Pak. Kan? Yang nanti jasanya ya. Hmm, jasa. Sertifikat. Sertifikat. Oh, sertifikat, sertifikat LDK. Peserta telah melaksanakan LDK ditandatangani tangani oleh Mas Jeremy selaku ketua divisi HRD. Nah, itu ada Pak Afif. Nah, nanti template-nya dikumpulin, harus di di apa? Di drive aja nanti siapa yang tempat kan nanti tinggal uh, tinggal buat aja. Hmm. Memang seharusnya ada rapat lagi tuh Rapat tersendiri Supaya yeah. lebih kompat ininya Masobanya yeah. nah, itu membernya Sekarang itu mikirnya aku... yang Pikirkan kuliah dan organisasi aja Nggak usah mikir yang lain-lain aja. aja Enggak pokoknya kita uh, ngurusin Imrispo itu Di hari Minggu Mas Nen aja ya lah yang itu. pokoknya libur-libur itu lo dia yang libur-libur aja Ini minggu sampai selasa lah kadi udah sebelumnya kita nggak usah mikirin nggak usah mikirin emtispo mikirin kuliah ini sudah teratur malam dunia malam dunia selamat malam selamat malam Divisi apa yang belum ada ini? Glory sudah ada, namanya Mada. Poin rausan ini mana hijrah ini? tunggu sampai Dapat menit de mm -hmm. the police Kita mulai aja deh, biar Tidak terlalu malam Bahkan berlalu Iya, iya om uh, Oke okay. uh, Selamat malam, uh, Ibu Nia Selamat malam Teman-teman, mahasiswa Semua Kita kembali Dalam rapat pada malam hari ini Sebelum Mulai, kita awali dengan doa Kita Berdoa menurut Agama dan keyakinan kita masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik sebelum kita masuk rapat Mungkin kita awali dulu dengan sambutan dari Pembina Insisko, Ibu Nia Selamat malam, dunia Halo semuanya, selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, uh, saya Sangat terima kasih untuk rekan-rekan atas semangatnya selalu ya Ini ada Pak Arman, Pak Haryo, Pak Rayyan, Pak Hadi dan kawan-kawan semuanya Semuanya semangat pada malam hari ini Walaupun beberapa mungkin sudah kelelahan ya Karena mungkin tadi juga sempat bekerja Tapi saya presis banget sama semangat rekan-rekan untuk organisasi ini Nah organisasi ini memang eh, organisasi yang pertama ya gitu dibentuk sebagai langkah awal sebagai himpunan eh, jurusan atau himpunan prodi. Jadi rekan-rekan adalah patokan atau batuan catatan ya untuk generasi-generasi eh, selanjutnya. Jadi eh, diharapkan rekan-rekan menjadi contoh yang baik, contoh yang bagus kayak gitu. Jadi semangatnya harus tetap dijaga. Proker-proker e, unggulannya yang sudah difikskan sebelumnya tetap dijalankan supaya kelihatan, kayak gitu. Setidaknya ada gitu yang bisa jalan daripada tidak sama sekali, kayak gitu. Itu pesan dari saya. Kalau misalnya ada kesulitan dalam menjalankan prokernya silahkan komunikasikan dengan saya, dan saya akan tetap koordinasi ke rekan-rekan. Kalau misalnya e, ada peluang gitu untuk merealisasikan tugas tugas atau poker rekan-rekan yang sudah disusun sedemikian rupa untuk rekan-rekan yang mungkin baru bergabung dari eh, semester semester ganjil genap ya semester genap semester genap, semester genap yang Best. ini ya eh, silakan bergabung sekarang kalau sekarang masih bisa eh. jadi anggota gitu ya jadi hanya sebatas anggota nanti di tahun berikutnya boleh ikut menjadi eh, ketua hemisipo atau ketua-ketua divisi jadi kalau sekarang mungkin masih belajar ikut dengan senior-seniornya bukan kakak-kakak ya, lebih senior walaupun mungkin dari segi umur mungkin ada yang lebih tua, ada yang lebih muda jadi kita anggap senior saja, jadi mereka yang lebih dulu masuk, jadi mungkin bisa belajar dari situ supaya generasi kedua mungkin bisa lebih bagus lagi jadi kita mungkin berbeda ya dengan kampus-kampus lainnya, kampus-kampus lainnya benar-benar mahasiswa yang baru masuk itu belum bisa ikut organisasi. Kalau kita biarlah boleh masuk, tapi masih sekedar anggota untuk belajar. Kalau gitu, selamat bergabung untuk rekan-rekan yang baru masuk. Silahkan belajar. Jika ada kesulitan silahkan komunikasi dengan baik. Itu kunci organisasi, perjalanan dengan baik adalah komunikasi ya semuanya. Oke, sekian sambutan dari saya. Alhamdulillah. Kalau hidayah asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Terima kasih, Bu. Baik. Kita akan langsung saja ke masuk ke rapat pada Ketua Him Sisko Bung Arman, disilakan. Terima kasih, Lori. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat saya. Yang kita dengar. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua, ya, ya. pengurus ikuti, dan seluruh anggota insiswo. Pada malam hari ini kita akan mengadakan rapat terkait dengan eh, program kerja yang bisa kita laksanakan dalam dalam jangka waktu dekat ini. Jadi eh, untuk diketahui dunia bahwa anggota kita sekarang sudah berjumlah 63 orang termasuk eh, Mahasiswa baru dari bersempat, jadi total keseluruhnya ada 63 orang. Itu sudah terbagi ke enam divisi dan porwil. Oleh karena itu, saya akan mencoba uh, menyampaikan protokol-protokol terdekat, mungkin yang bisa dilaksanakan uh, di bulan puasa ini. Yang pertama, kita merencanakan akan mengadakan uh, bungersi. Buka puasa bersama, buka puasa bersama mahasiswa sistem informasi usia uh, Jadi nanti itu adalah kerjasama antara buku bersih ini sekaligus uh, kita mengadakan uh, kopi darat juga. Jadi kerjasama antara divisi kerohanian dan korwil. Jadi rencana kita untuk Buk bersih yang besar adalah di daerah Jakarta, sedangkan untuk di daerah lain. Yang mau mengadakan Google kita rencana mengadakan dalam uh, waktu yang sama kita bikin seperti jadi kita bikin gimet itu nanti. Jadi secara bersamaan kita melaksanakan buka puasa bersama dan uh, dan apa itu uh, kop, kopi darat. Jadi nanti uh, di gimet itu ada yang dari Jakarta, ada yang dari Surabaya, mungkin dari Kalimantan, nah seperti itu bu negara kita. Untuk selanjutnya nanti di setelah bulan puasa kita akan meng, untuk yang akan dijalankan kayaknya kemoding akan berjalan setelah bulan puasa termasuk juga nanti pelaksanaan LDK latihan dasar kepemimpinan mereka itu eh, baik eh, kita akan minta penjelasan dari masing-masing ketua divisi mengenai rencana dan jumlah anggota saat ini. Baik, saya persilakan yang pertama untuk divisi edukasi. Kami persilakan. Ya, terima kasih Omarman atas kesempatannya. Selamat malam, dunia Selamat malam semua rekan-rekan mahasiswa. -rekan. Ya, Bu, selamat malam, Bu. saya langsung aja Bu, ke presentasi ya. Mantap. lihat ya. Ya. Iya, Mbak Jatan, ya oke. Di sini, uh, kita, saya mau mengulang aja. Ini sudah berkali-kali juga saya presentasikan kalau masalah program kerja, ya, secara garis besar sih sama aja. Cuman kita ada penambahan untuk uh, struktur di divisi, ya. Jadi, karena divisi riset dan edukasi ini sekarang anggotanya cukup banyak, ya, ada total 15 orang ini saya lihat personel di divisi riset dan edukasi dari hasil batch 4 ini ada batch 4 10 orang masuk ya seperti yang kita lihat di layar itu uh, yang dari batch 2, batch 3 ada 5 orang termasuk saya sebagai ketua terus kemudian Mas Rayan sebagai wakil ketua dan terus ada Mas Alfad sebagai uh, ketua study club kemoting terus ada Mas Sarif Maulana juga dan Mas Nurul Hakiki ...dari batch 3 juga. Jadi eh, ada tambahan empat eh, dari batch 4 ini ada 10 orang ya. Seperti yang kita lihat di sini ada Mbak Wanda malam ini juga hadir kayaknya Mbak Wanda saya lihat di daftar. Terus ada Mas Makripatulah, terus ada Mas Naim, Mas Naim juga hadir saya lihat. Mbak Mia Rosiana, kemudian ada Mbak Nurul Anisa, kemudian ada Mas Rio. Mas Riki Setiawan, Mas Ismit dan Mas Nanda dan ada Mbak Laurenza ya. Jadi ada total 10, 10 orang di sini dan kemarin kita sudah melakukan profiling kepada teman-teman uh, yang baru bergabung ini. Jadi untuk mengetahui uh, waktu senggangnya kapan, kemudian juga apa namanya posisi yang diminati, tugas-tugas yang diminati di divisi dan hasilnya adalah yang terlihat ini. Ada yang jadi IO, ada yang jadi RS Team. Nah ini adalah istilah-istilah yang uh, yang saya buat sendiri untuk menggambarkan nah, ini mempermudah aja di sini. IO itu Information Officer ya, sedangkan RS Team itu yang bagian ngeriset dan ngesurvey begitu. Intinya kita sudah berusaha melakukan pembagian tugas lah. Meskipun ini tidak terlalu mengikat ya, nanti mungkin ada yang berhalangan uh, menjalankan tugasnya bisa mengcover. Tugas anggota yang lainnya Jadi lebih fleksibel gitu Karena kita juga kuliahnya kan juga fleksibel Oke okay, okay, langsung berikutnya uh, Di sini sebaran kelas ya Untuk anggota divisi kami ini 60% kebanyakan dari SI201 Wah banyak sekali ya Terus kemudian ada yang dari SI202 Ada 4 orang 27% Kemudian dari SI402 kelas saya Ada dua orang Saya dan Mas Rayan Oke, okay, jadi tadi itu ada istilah tim riset dan survei. Jadi ini yang bagian membuat polling-polling nantinya. Jadi bukan saya yang bikin polling nantinya, mungkin ya ini teman-teman ini, mungkin uh, ini ada Mas Makrifatulloh, ada Mas Naim, kemudian ada Mas Riki Setiawan. Terus di sini ada Information Officer, yaitu penyebar informasi kegiatan divisi kami. Nanti ada Mas Nurul Haki, Mas Makrifatulloh juga merangkap ini ada Mbak Mia Rosiana juga ada Mbak Nurul Anissa kemudian ada Mbak Laurenza oke kemudian aktivitas yang umum dilakukan di divisi riset dan edukasi kan seperti yang kita ketahui ya ada sharing session terus kemudian ada memfasilitasi tersebarnya informasi lomba atau webinar di bintang akademik ya, kemudian juga ada study club ada juga beberapa kegiatan lainnya nah untuk program kerja ya yang ini yang sudah pernah saya share ya di beberapa kesempatan ya ini adalah yang pertama menyukseskan kegiatan study club ya yang sudah berjalan dalam hal ini adalah kemoding ya untuk saat ini jadi kemoding ini nanti akan berjalan setelah hari raya idul fitri ya dengan berbagai pertimbangan karena mungkin juga ketika bulan puasa begini teman-teman banyak yang terawih ya, atau mungkin juga ada yang baru adaptasi masuk perkuliahan jadi kita rasa waktu yang paling tepat itu adalah setelah Idul Fitri, jadi sudah mulai terbiasa dengan kuliah online dan apa namanya waktunya lebih senggang ya, untuk malam ya terus juga kita juga menjajaki kemungkinan ada study club lain seperti English Club nah itu nanti tugasnya bagi teman-teman kami yang ada di apa namanya bagian riset dan polling ya untuk me mensurvei kira-kira apa namanya apa yang diminati apakah mungkin uh, ada teman-teman mau bikin study club Inggris ataupun bahasa lain ya itu dari hasil survei nanti yang menentukan. Oke, kemudian ada survei minat, bakat dan kemampuan skill ya. Ya ini ya juga kita sudah lakukan di Pensamaku ya kita kolaborasi sama divisi HRD. Kita sudah lakukan survei ya. Di situ ada profiling juga untuk uh, skill dan minat bakat ya. Kemudian juga uh, program kerja yang lain adalah membangun media atau blog dan melakukan sharing session ya untuk sarana penyediaan informasi yang terbuka tentang uh, perlombaan, webinar, training atau beasiswa ya dan lain-lain ya, yang informasinya itu bersumber dari internal ataupun eksternal kampus ya. ya Kita sudah melakukan beberapa kali sharing session dan insya Allah nanti akan dilakukan terus secara berkala ya untuk membantu, apa supaya kita bisa berkomunikasi lebih baik. Oke, okay, ini berikutnya ya tentang study club kemoding ya. Seperti yang kita ketahui study club kemoding itu kan diadakan untuk Memfasilitasi minat mahasiswa di sistem informasi untuk berbagi pengetahuan tentang pemrograman ya Jadi hasil survei ketika di pensamaku kemarin menunjukkan bahwa ada bidang-bidang yang ingin dipelajari di study club Dan yang paling banyak itu adalah 30, 34% di web developing ya Jadi kita akan siapkan materi ini jadi nanti yang dikomandoi sama Mas Alfad nanti ya Oke, kita lihat juga ini ada struktur dari study club kemoding ya ya pembinanya adalah dosen kita pak Azlan kemudian di sini ada tim pembahas materi ajar nanti di study club jadi ini yang uh, tugasnya merumuskan kurikulum dan nanti uh, apa ya membahas tentang materi apa saja yang kira-kira itu layak untuk dipublikasikan di study club ya di sini timnya ada banyak ya ada Pak Azlan sendiri, kemudian Mas Alfat, ada Mas Syarif juga. Mas Syarif juga hadir, ya. Kemudian ada Mas Rio, Mas Rio Rizki, kemudian ada Mas Riki, ada Mas Ismit Mas Nanda, dan Mbak Mia. Ya, ini adalah tim pembahas materi ajar untuk Study Club Kemoding. Sudah saya bikinkan grup, jadi nanti pembahasan di dalam grup itu nanti ya, tentang materi ajar. Kemudian di sini ketua Kemoding, ya, yang kita tahu, Mas Alfat. Muhammad Alfad Arashi kemudian untuk tim pengajar sendiri ada Mas Alfad kemudian Mas Syarif dan Mbak Mia ya Mia Rosiana ini hasil profiling juga kemarin kemudian untuk sekretaris tadi klub yang bagian mencatat-nyatat absensi saya sendiri ya nanti saya yang mencatat absensi di study club kemudian eh uh, untuk yang jadi pendara Sadik Club ya. Bila ini bila ada kita perlu untuk mengumpulkan dana atau apa mungkin akan kita uh, serahkan ke Mbak Wanda Meliana ya. Oke, jadi activity untuk Sadik Club ini akan dimulai setelah lebaran. Ya, saya kira sekian uh, presentasi dari divisi edukasi. Uh, kurang lebihnya mohon maaf Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Kembalikan ke Om Arman. Terima kasih untuk Om hari atas paparannya tentang program kerja yang akan dilaksanakan. E, sesegera mungkin setelah kemarin. Selanjutnya coba yang siap siapa ini? Boleh ditanggapi Pak Arman. Oh siap, silahkan Bu. iya. Uh, sudah bagus sekali ya Pak Haryo uh, apa kesiapannya untuk mempresentasikan uh, divisinya gitu bagus banget ini pembagiannya juga sudah cukup bagus pembagian kerjanya benar-benar menghandle anggota-anggota divisinya terima kasih banyak Pak Haryo atas semangatnya dan memang niatnya untuk uh, divisi ini uh, satu yang saya garis bawahi kayak untuk pengumpulan dana saya harapkan jangan sampai membebani ya kayak gitu jadi kalau memang sifatnya eh, ada kerelaan di dalamnya tidak gitu, apa apa tapi kalau misalnya membebani jangan sampai seperti itu ya kayak gitu itu saja yang perlu saya garis bawahi. Oke Pak Haryo, terima kasih banyak Pak Haryo, keren banget. Terima kasih Bu Nia terima kasih. Siap Bu. Mungkin dari Korwil ya. Oke, dulu boleh nggak? Oh iya, iya silakan pak wakil. Mas Aryo uh, saya boleh tahu nggak uh, dalam satu bulan itu berapa kali uh, kegiatan kemodingnya? Nah uh, nanti rencananya ya setiap minggu sekali ya. Paling sedikit ya. Setiap minggu sekali. Uh -uh. Berarti sebulan 4 kali ya? Ya. Oke. Okay. Idealnya begitu sih. Nanti kita mungkin kalau perkembangannya butuh lebih banyak ya, tapi kan juga melihat waktu ya kan mungkin waktu yang bisa dipakai cuma Senin Selasa, jadi ya kita lihat jumlahnya oke, gitu aja ya. Ya, saya lupa sampaikan, kalau misalnya butuh pendanaan atau apa, silahkan dikomunikasikan terlebih dahulu kita cari e, solusi terlebih dahulu kalau misalnya, kita bicarakan gitu solusinya, kalau misalnya e, bisa dapat bantuan, ya kita kita usahakan, tapi kalau misalnya dengan cara kongsi atau bagaimana nanti kita bicarakan, jadi kayak gitu ya rekan-rekan bukan hanya untuk divisinya Pak Haryo untuk rekan-rekan semuanya kalau misalnya ada pendanaan atau apa, silahkan dikomunikasikan lebih dahulu gitu ya siap, terima kasih siap, siap, untuk dana ditanggung sama ketua bu. Hah? mantap ketua mantap ketua Oke, okay. kain siap ini dari Korwil kemarin sudah ada paparannya kan? dari Korwil siap. Mohon izin Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan. Selamat malam Bu Nia. Selaku pembina himsipo. Uh, izinkan saya untuk memberi paparan. Dan laporan terkait kegiatan yang ada di koordinator wilayah. Hmm. Mohon izin ketua bisa diterlihat ya. Terlihat. Ya, cuma kurang full screen aja. Bisa lagi. Eh uh, baik. Nah, mohon izin ketua uh, melaporkan untuk Corwil sebagai berikut untuk struktur dan anggota koordinator wilayah, atau apa? Uh, ketua saya sendiri. Dan ada perubahan, tambahan uh, untuk Sekretaris Saudari Lisnawati sebagai membantu saya untuk mengampingi kegiatan-kegiatan di Korwil nanti. Kemudian untuk anggota cabang Koordinator Wilayah, izin Bu Nia, saya laporkan kembali ada beberapa tambahan dari yang semula lima uh, koordinator wilayah, sekarang menjadi 14 koordinator wilayah dari beberapa provinsi. Dan di sini kami sudah melakukan uh, sebuah pemetaan terkait kondisi mahasiswa yang ada di wilayah masing-masing korwil -masing nah, seperti ini di Kalimantan ada sembilan orang mahasiswa khusus untuk sistem studi informasi di Sumatera sudah masuk datanya dua orang termasuk koordinator lapangannya Mas Muhammad Alfat Arasi Jawa Tengah di koordinator uh, lapangannya adalah saudara Thomas Trimo Sablianto dan selanjutnya Jawa Timur di bawah koordinator uh, Mas Haryo Dwi, Papua di bawah koordinator Ahmad Faris Jubaidi di Sulawesi Selatan di bawah saudari Puspita dan di Jakarta, di Jakarta ini ada perubahan dari Mas Jerini kemarin digantikan oleh Mas Fikrianto yang berdomisili di Jakarta Timur sebagai koordinator wilayahnya itu Jawa Barat dikoordinatori oleh Menizin tidak apa apa Pak Agus lanjut saja ya, sudah biasa biasa kita tidak apa apa Pak Agus jawa barat itu Muhammad Rizky Abdillah sampai sampai lupa untuk nusantara barat ada Zulkifli Kemudian untuk Tenggara timur ada di sini hanya Semata Wayang ini langsung di bawah saudari Yunita di Mantono kalau udahhan di ke depan ada rekan-rekan yang bisa uh, mendampingi sekali dan meji melaporkan ketua bahwa ini mungkin data belum fix secara keseluruhan karena laporan dari rekan-rekan itu ada sebagian mahasiswa yang belum mengisi data yang sudah disebar melalui Google Form itu jadi, Jadi mungkin, kami, mungkin ada penambahan lagi terkait. Ada penambahan Maba juga nanti terkait terakhir kan ada. Siap, Ketua. Ah. Terkait eh, member yang ada di wilayah koordinator. Itu Lampung aja nggak dimasukkan. Lampung, nah itu karena eh, data yang ada di saya kemarin masuk itu bilang nggak enggak masuk di sini tidak ada nggak masuk terdata di Google Form yang dibagikan ke saya itu jadi saya ambil untuk ajun itu mungkin nanti di... boleh saya menanggapi terus oke okay. pertama di data ini kan ada data Sumatera nah di data Sumatera kok di sini selanjutnya ada Lampung Riau Lampung Riau kan semuanya masuk Sumatera Pak? Sumatera. Iya Bu. Iya. Jadi kan di situ kalau di data sini kan selalu sudah ada provinsi, kota atau domisili ya. Jadi kalau misalnya memang di baginya per pulau cukup bagian perpulau, nanti kayak data Riau, Lampung itu semua satu, disatukan ke Sumatera Pak siap-siap uh, yeah, saya tanggap uh, itu ya yeah, yeah. menijin terkait persoalan uh, yeah. ini, jadi uh, kemarin saya coba untuk menggabungkan terus wilayah Riau dan sekitarnya itu di Sumatera saja gitu, tapi ada yeah. ini, apa namanya, masukan dari teman-teman uh, yang ada di wilayah bahwa mereka aksesnya, katanya sih terlalu jauh gitu kalau kadang terjadi mereka terpisah-pisah oleh, eh, apa namanya terpisah-pisah pulau gitu jadi, eh, mm. arah-arhara mereka eh, minta, minta dibuat wilayah khusus gitu berarti provinsi aja, Gus, yang ini, yang Sumater, Sumatera Malang sampai Sumatera Malang, gitu. Ya, siap kita, siap kita jadi masukkan. gini, uh, gini Pak Agus, uh, mungkin bisa jadikan referensi kayak korwil gitu eh, ini punyanya dikti. Iya, kayak... uh, wilayah. pembagian wilayah dari dikti, misalnya nah, wilayah ya, 9 ya. kayak gitu mencakup Sulawesi kayak gitu. Lain-lain. Atau... Nah ini memang penting ya. Kebetulan uh, mungkin saya sampaikan di sini saja juga. Ini sementara lagi dikumpulkan juga, karena sebenarnya UNSIA itu punya kampus on, offline di beberapa daerah, tapi masih dua daerah. Jadi ada di Sulawesi Selatan, ada di Makassar, itu UNIFAH, sama di Palembang. Universitas, saya lupa Bina Dharma kalau nggak salah. Nah, itu nanti kayaknya bulan Mei ada kampus ini apa dibuka untuk kuliah offline. Jadi kita bisa mungkin melihat dari sini siapa sih rekan-rekan yang mau kuliah offline nantinya gitu. Misalnya mau rekan-rekan yang di Sulawesi mungkin bisa dilihat mungkin Pak Agus. Izin Bu, untuk Sulawesi saya uh, gabungkan ya, di bawah ya. wilayah Sulawesi Selatan. Oke. Okay. Oke, ini di Sulawesi. Kebetulan, yang Sulawesi Selatan ada dua orang. Eh, Itu Sumatera Selatan, Pak. <laughs> Mbak, dia jadi cuma ada Pak Billy, ya, yang di Sulawesi Selatan. Berarti, kayaknya eh, tidak memungkinkan, tapi mungkin nggak tahu sih nanti. Kalau hanya satu orang, ya mungkin cuma di lain yang punya kesempatan. Tapi kalau misalnya rekan-rekan ada yang mau ke Makassar, silahkan. Terus di barat, tengah, ya, selatan. Tuh, agak jauh, cuma Pak Bilya aja yang memungkinkan. <laughs> Oke. Okay. Untuk di Palembang mungkin nggak ada juga. Ya. Jadi mungkin ini data, barangkali nanti ada penambahan, karena untuk oh, yang, gitu. Mabai, yang terbaru kan belum di Hmm, hmm, ada Om ya, ya. um Wilianto juga Sulawesi Selatan, Iya benar. Um, oh ya Om um Wilianto ya, ya. alu. Mungkin gini aja Pak siapa tuh uh. Pak Agus gini uh, share aja Google Form yang isinya asal daerah jadi gampang. Rekan-rekan uh, di sini punya grup dengan seluruh mahasiswa ya. Iya bu, itu kemarin saya bagi dua, ada yang untuk maba, hmm. ada juga untuk yang mahasiswa lama bu. Hmm. Jadi yang untuk mahasiswa lama kalau mau pilih cari hmm. Jadi tinggal ditulis saja ininya buat google form, mulai dari pulau misalnya pulaunya Sumatera, berarti opsinya tinggal provinsi-provinsi yang ada di Sumatera, kemudian dari situ pilih kabupaten, jadi lebih mudah kayak gitu. Udah bagus terima kasih atas semangatnya pak Gus ya yeah. uh, saya lanjutkan untuk program yeah. kerja sejauh mm -hmm. ini perwakilan terluh wilayah masih membackup dari kegiatan-kegiatan di visi yeah. itu uh, karena saya lihat untuk program kerja korwil ini masih cukup jadi dengan program pekerja yang ada di divisi-divisi alhasil hasil, jadi uh, saya menganggap bahwa mungkin Korwil ini hanya backup gitu. tapi agak ya masalah karena sejauh ini Alhamdulillah kami masih bisa kerjasama dengan divisi HRD dan uh, divisi HRD edukasi dan uh, apa? ingin ketua pak itu tuh Divisi Perohanian Perohanian, ya, ya. Uh, Ijin, Bu Nia, kalau misalkan ya. Corwil Satu daerah nanti Mengadakan promosi Gunsia di sekolah-sekolah, apakah Diperbolehkan? Kalau misalnya mau Boleh, tapi kita bicarakan dulu Ke bagian uh, marketing oh, Supaya ya. mungkin bisa dibiayai Atau apa, nanti uh, bicar Nanti saya bicarakan Oh siap-siap uh, Mungkin bisa dibilang dulu Rencananya di mana Disusun dulu rencananya di mana Seolah tidak memberatkan Silahkan nanti saya bicarakan ke marketing Siap yep. Oke okay. Oke ketua mungkin itu saja Ketua yang dapat saya paparkan. Ya Terima kasih Pak Agus Selanjutnya saya kembalikan ke Baik, untuk selanjutnya Divisi MM dan uh, Branding Silakan Mbak Aceh. Baik, terima kasih Kabar mohon izin Bunia dan rekan-rekan yang lain Untuk flat screen <tuh> Apakah terlihat? Oke sudah terlihat. Terima kasih. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin om Amran dan dunia untuk uh, keanggotaan di Simultaneous Branding ini saya tambahkan sesuai dengan yang ada di grup Telegram. Untuk kemarin itu ada beberapa yang tersambung namanya cuma tidak aktif di Telegram ibu dan untuk uh, di BCMM itu nanti akan ada wakil ketuanya yaitu Kak Afif. karena mohon maaf kalau misalkan Damo terkait ini saya juga banyak kegiatan di luar dari kampus jadi tidak bisa dihandle sendiri. Untuk tambahan anggota baru itu ada tiga orang dari angkatan genap. Adak Berwijaya, Malati Indriani, dan Syahrul Arman. Untuk program kerja dari divisi multimedia dan branding, ini seperti yang saya lihat itu lebih banyak musikan kalau ada kegiatan-kegiatan gitu ya, Ibu. Jadi sebenarnya kemarin itu waktu mau Ramadan itu sudah ada omongan untuk membuat video Marhabannya Ramadan, cuma itu terkendala di bagian uh, perencanaan awal kayak bagian strip itu dari divisi kerohanian. Karena kan saya menyumbat tadi untuk membuat sebenarnya udah mau dibuat ibu jadinya. Tadinya kita nggak mau bikin pamflet ucapan Karena digantikan dengan ucapan dari video itu Cuma karena sudah hamil satu dan belum jadi Jadi ucapannya itu diganti oleh pamflet yang dipasang di Instagram Seperti yang saya kirim ke ibu Dan untuk proker uh, yang terdekat Insya Allah nanti waktu mau lebaran Itu akan kami buatkan twibbon Yang bisa digunakan oleh rekan-rekan sekalian Untuk meramaikan sosial media Dan untuk akses Uh, Sosial medianya sendiri itu untuk Youtube itu sudah ada Dan juga untuk Instagram Serta TikTok Halo uh. Silahkan Ibu atau uh, Bapak Ketua oh, dan mungkin Sudah selesai oh. Sekira suaranya hilang Oke okay, uh, saya juga Sambil buka nih uh, Ini Hemsispo ya Jadi uh, sudah bagus ya uh, Di bagian multimedia Dan branding ini uh, Sudah ada postingan Beberapa postingan ya Jadi mungkin postingannya uh, Boleh kayak Postingan disiapkan Mungkin ya postingan kayak Anggota-anggota uh, divisi Ketua-ketua divisi ya mungkin bisa melihat referensi nanti saya sharekan referensi himsipo yang himsipo himpunan dari kampus-kampus lain ya mungkin uh, seperti itu nanti mungkin uh, ada beberapa kayak uh, apa tugas mahasiswa yang bagus mungkin bisa di share di sini juga cuma ininya apa kita kita screenshot saja terus, mungkin nanti saya bicarakan saja sama Mbak Ajeng ya, supaya uh, apa namanya nih? Uh, link Instagramnya gitu ramai, sosial medianya ramai. Jadi tidak sepi-sepi amat ya. Baik. Untuk yang postingan yang ketua divisi itu kayak yang organisasi di kampus-kampus lain ya Bu ya? Kayak wakilnya siapa terus dipasang fotonya. Oh iya. Nah itu boleh dibuat kayak gitu. Baik. Untuk ini, perkembangannya Himna sama Mas bagaimana? Oh iya, saya saya lupa. Terima kasih Pak Armon. Sebenarnya Himna sama Mas Prodi ini kemarin itu kan aku awalnya kan belum tahu ya Om ini yang buat itu siapa ya? Uh, kemarin sih aransemennya ada dua Dari Glory sama Om Deni Nah untuk uh, lagunya sendiri belum ada Aransemen-aransemennya aja yang berbicara Oh betul benar. Rencananya berbicara Coba nanti aku follow up ya ke Om Deni sama Kak Glory Nanti aku perkembangannya, gimana aku jawab dari Kak Omar Atau yang biasa bikin lagu dan Bisa diberdayakan okay, baik. Terima kasih. Sudah lagi. Cukupom Cukup, Cukup. Terima kasih. Bajang ya. Yang baik. Terima kasih, Bu. Lanjut ke divisi PA. Ada yang PA? Dioro. Uh, oh ya, terima kasih Om Arman atas kesempatannya. Uh, maaf agak kurang fokus untuk mendengarkan. Uh, baik izin share screen sebentar. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah Ya baik uh, Untuk malam hari ini Divisi PR yang bisa hadir uh, Ada empat orang uh, Saya sendiri Kemudian ada tiga uh, maba yang baru bergabung Di divisi uh, Yaitu uh, itu, uh, Om Ahmad wiranata Om Zulfiki Dan Ka Widya Angelika untuk di divisi PR sendiri eh, sekretaris eh, dipegang oleh Ka Intan India dan untuk proker unggulan kami yaitu eh, yang kegiatan kerjasama antara prodi maupun kegiatan eh, dengan lembaga lain untuk proker kedua yaitu kegiatan dengan lembaga lain eh, sementara berjalan hmm. yaitu eh, yang Beberapa waktu lalu di-share dunia kami sudah kolaborasi bersama dengan lembaga organisasi World Clean Day. Kemudian sudah dari pihak sananya sudah mengirimkan beberapa hal yang dibutuhkan untuk di-share terkait kegiatan ini digital screen update mana sudah kami share beberapa minggu lalu, dua minggu lalu di Instagram baik di feed maupun di story di uh, mungkin itu salah satu broker yang sudah berjalan uh, okay. sekian uh, ada dari bunyi silahkan bu oke okay. Ini mungkin rekan-rekan yang ikut terlibat dalam event yang clean up Day ini, uh, kalau misalnya ikut terlibat uh, selain mungkin ngetag cover clean up Day-nya, jangan lupa ngetag ini ya uh, sosial medianya Hemsispo supaya kita kelihatan gitu keterlibatannya karena kita secara digital ya jadi uh, supaya kelihatan ada dokumentasi kayak gitu ya kalau misalnya rekan-rekannya ada yang ikut, silakan jangan lupa tag. Uh, Instagram KMSpo juga. Kayak gitu ya. Itu itu tambahan dari saya mbak uh. Ya, bisa diposting ya, rekan-rekan yang ikut, rekan-rekan ikut Jangan lupa tag KMSpo juga. Like nih. bu, uh, ya. ada tambahan juga. Ya. Untuk uh, untuk di PCBR saya harapkan untuk oh, semua anggota belajar untuk menjadi FC. Jadi supaya terbiasa apabila ada cara kan karena PR kan sebagai tombak kalau ada kerjasama dengan uh, istilahnya dengan kampus lain atau prodi lain, jadi supaya terbiasa dalam uh, berbicara dengan ini, dengan, dengan apa itu seperti dengan dari luar mahasiswa ISI itu. Jadi karena memang harapan semua. Anggota PR bisa bergantian menjadi MC Kalau ada acara Jadi Tidak hanya Pak Glori saja nah, gitu. Baik Om Arma Siapa tahu di luar divisi PR juga Ada yang berbakat jadi MC Yang tidak apa-apa juga Iya Tapi uh -uh. kepalingan dari, dari ya. PR Yang bisa mereka Kalau ada bagus oh, baru sini Iya ya. Baik kita aja keluar terima kasih atas paparannya. Ya terima kasih Om Arman. Baik mungkin itu dari visi pers. Sekian. Selanjutnya. Ke om... Baik selanjutnya uh, di visi kuirau saat sudah ada. Oh. Om Komdini masih ada tamu pak. Oh, masih ada tamu. Uh, dari Rohania Teresia Ada Om Silahkan Baik Sebelumnya mohon maaf Ketua kami Masih di jalan jadi saya coba Paparkan yang sudah disiapkan Apakah sudah terlihat? Sudah, sudah, sudah berdasarkan, berdasarkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kalian Kenalkan, saya Teresya, perwakilan dari Divisi Kerohanian Ingin melaporkan beberapa kegiatan yang sudah dilakukan Dari program kerja kami Dari Divisi Kerohanian Pertama, jumlah anggota terbaru dari Divisi Kerohanian Ada dua orang dari mahasiswa Baru, yaitu Saudari so, Sintia Widiastuti dan Aki Nafal Jadi jumlah anggota dari divisi koranian sekarang adalah eh, 6 orang, eh, 7 orang tambah dengan ketua jadi 8 orang Selanjutnya program kerja yang sudah dilakukan Yang pertama membuat kuit rohani Kuit ini baru saja dikirimkan di bagian divisi MMN Branding karena keterlambatan, oleh karena itu kami baru kirim dan baru dilaporkan malam ini. Selanjutnya ini ada susunan acara sementara untuk kegiatan halal bihalal. Yang pertama ada hmm. yang kedua ada pembukaan. Maaf saya belum bisa membaca. Yang ketiga ada pembacaan ayat suci, yang keempat ada beberapa sambutan, yang kelima ada acara inti. Di sini ada. Pasus yang dibuat oleh salah satu anggota dari Divisi Kerohanian, namun tidak bisa hadir untuk kesempatan saat ini. Beliau menyarankan agar acara inti dari salah satu Ustadz, namun Ustadz tersebut belum bisa dihubungi dan minta persetujuan dari teman-teman semua dalam rapat pada malam hari ini. Yang kedua ada dua bersama. Dari, sorry, ketujuh. itu belum kegeser dari. deh kayaknya slide-nya. slide, -nya. slide -nya. Di mana sekalian? Flight. Di Gsda. Naikang. Sudah ya? Belum kasih tulisan bpjs kayaknya tuk. sudah mengantuk banget itu udah. Jam berapa di sana Mbak? 12 <laughs> Jam setengah 12 .00. Semangat ya. Enggak apa-apa. Terlihat ya? Kita percepat. Ya, udah ke, udah kelihatan. Semangat. Oke, okay, terlihat, ya. kelihatan cantik lagi. Cantik banget, <tik> ya, lihat banget ya. Banget ya. <tik oh, <tik ini ya? Uh, maaf tadi uh, untuk anggota kayaknya kurangnya dua deh. Vani Avrilia sama Sonya itu kayaknya bisa ya? Oh, baik, Om. Ini dihapus ya? Ya, dihapus. Baik uh, jumlah anggota sementara berjumlah lima orang mahasiswa baru ada dua orang ada Cyntiadia Asstuuti dan kilofo berikut program kerja yang sudah dijalankan yang pertama pembuatan kuit rohani di sini sudah ada beberapa yang dibuat dan baru saja dibagikan ke divisi Mn branding. Selanjutnya ada beberapa susunan acara sementara untuk kegiatan halal bihalal virtual. Yang pertama ada mukod dima, yang kedua ada pembukaan, tiga pembacaan ayat suci, yang keempat ada sambutan sambutan, yang kelima ada acara inti. Di sini ada saran dari salah satu anggota kami untuk mengundang salah satu ustad dalam acara inti ini dan ini ingin dibahas bersama-sama dalam rapat malam hari ini yang keenam ada dua bersama devaluasi dan yang ke-8 penutup selanjutnya ini ada beberapa tambahan dari ketua yaitu pada hari Jumat ini akan diadakan malam Jumat iya malam, malam Jumat tuh 15 April 2022 demikian laporan dari divisi kerohanian apabila ada pertanyaan dan masukan dipersilakan izin dunia masih ada dunia oh ini ada umpan assalamualaikum Bapak Herman maaf Mbak uh, ibu izin Bu nama Bu masih baru nyampe Mbak kringetan ya tidak apa-apa kuat -apa, apa -apa. Ini saya ini, maaf ya lagi berisik, saya matikan dulu. Iya, melarang teman-teman, Oke, ini uh, divisi kerohanian ini pro progresnya sudah cukup bagus ya, karena uh, sudah perencanaan, persiapannya sudah dilaksanakan, silahkan tinggal direalisasikan. Perihal yang tadi yang mau dibicarakan apa tadi ya? Tadi pas berisik. Uh, mengenai ini bu, uh, mengundang Ustadz untuk uh, lebih halal virtual, itu kan ya, uh, takutnya ada butuh biaya seperti itu bu. Misalkan nah, itu, itu. bisa terrealisasi, Aksurut. alternatifnya seperti apa? Apakah cukup? Temanya tentang apa dulu Pak? kuat aja yang dibubarkan. Baiknya kalau misalnya ngambil ma materi gitu Materinya nggak ya jauh-jauh juga dari kita gitu oh. Kalau misalnya masih mau dari segi kitanya Silahkan kalau misalnya masih pak kuat ya boleh juga Ya enggak sih bu uh, sebenarnya <laughs> jangan, jangan, maksudnya, ya Terima kasih ya yeah. sebuah ya gitu yeah. Ini juga ada note gitu, dari istri saya Alhamdulillah ada Admin Bu di rumah, izin ya Om Arma yeah. Ibu saya minta maaf, buat teman-teman saya juga minta maaf semuanya Terima kasih juga buat <tuh>. tim tim saya, walaupun berlima ya Alhamdulillah Berkurang lagi teman saya, Alhamdulillah ya mau buka-buka sih Silaturahmi ya gak berkurang Kebetulan saya dibantu Mbak Teresial, terima kasih sama Mbak Fatimah juga Alhamdulillah bu. Jadi ya di sini uh, uh, saya untuk untuk uh, memberikan paparan dulu yang pertamanya ini, ya saya ada rancangan bu di awal itu terkait saya, Om Arman dan Mbak Ajeng ya. Gitu kita udah ada gagasan di awal cuma belum realisasi sebelumnya saya juga kita mohon maaf pada semua tim yang ada di sini. Nah, kemarin kan ini eh, poinnya ramadan belum selesai. Gitu. Nah, mungkin nanti saya juga eh, eh, di sini juga berbenah gitu, dan mungkin juga saya merangkul eh, untuk yang bisa bersilat merangkul pada teman-teman. Saya pengennya itu, itu separuh itu bukan dibuktikan, gitu kan terus di barengin bu uh, maaf bu Arman gitu terus nanti bu Fika slip ganti uh, bunia sama bu Vesah gitu kan nah sebarus sebarus barunya itu uh, dari kami bu gitu awalnya uh, mengucapkan selamat menunaikan ibu ada puasa terus tag yang kedua itu uh, mohon maaf layaknya itu hanya sebenarnya sih sebenarnya Uh, tujuan saya kemarin itu sama teman, saya sampaikan juga ke mbak Ajeng, walaupun hari ini masih tertunda Itu berpikirnya saya, uh, ini loh teman-teman saya yang in siswa, gitu. ini loh orang-orang tua saya, gitu. itu, sibuk, itu itu sih, nah, cuman nanti ya mungkin ada musim terakhir ini nggak untuk kita bisa uh, menggali potensi. Kemarin sih Mbak Jun memang saya yang salah bu, <laughs> ya Arman saya yang salah, mohon maaf. Gitu, saya belum ada skripnya, gitu. Jadi akhirnya belum terlaksana. Cuman kan, kalau misalnya giatnya seperti ini, teman -teman bilang, oh iya nih seru, gitu ya. Oh yaudah kapan teknya, ya udah yuk, gitu. Yang alhamdulillah jadi lebih lebih dimotivasi terus dimotore sama teman-teman, jadi motore sama teman -teman, gitu. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Dia masuk di suaranya oh, Maaf. Ada kok Pak. Pak pawat namanya kanal ya di sini. Ya, yeah. kena maaf Bu. Saya yeah. saya dadakan Ya yeah, enggak apa-apa, enggak masalah. Ini Pak Pawat dari tadi bisa <laughs> yeah, tuh, bu, bu. Memang memang sebenarnya uh, ini uh, jadi ya yeah, saya sebenarnya harus gimana ya. saya harus bertanggung jawab Bu, gitu, walaupun sekecil apa. Eh Kita kita udah ada rancang ya Bu ya. Cuman, lu, saya sendiri uh, belum bisa maksimal gitu. Saya udah ada omongan juga sama Orman By WhatsApp itu Terus juga sempat ada uh, Google Meet juga sama aja macam-macam belum terurus kita. Gitu. Ya mungkin nanti uh, saya, harap, saya harap, setelah ini ya bu ya teman-teman mohon dukungannya gitu bisa kolaborasi sama MM gitu sama yang lainnya gitu itu sibuk uh, terus yang iya. kedua yang kedua terkait ustad, alhamdulillah saya ucap makasih nih gitu sebelumnya buat percayaannya, siang lagi, siang lagi takutnya nih yang sentuh nah, kebetulan saya juga Ngeliat nih Alhamdulillah, Mbak Mbak Fatima juga termasuk oh, saya saya saya bisa lihat dia tuh eh, potensinya juga luar biasa gitu. Nah. Saya juga mau support dia, Allah, gitu. karena dia juga punya punya talent ya untuk bisa tampil di depan. Karena macam ya nggak apa, apa kita kita uh, memperdayakan yang ada, moga juga istilahnya kalau misalnya memang bisa uh, kita wadahi oh, yang ada aja, insyaallah ya udah kita jalan yang ada aja. Nah, opsi yang kita gunakan menggunakan pencerama gitu adalah opsi uh, di mana kita bicaranya itu oh ada orang tuanya loh yang ngerti agama gitu, pikir saya. Tapi kalau misalnya teman-teman nah, baik orang tua saya bilang ya udah mak yang ada aja ya baik nanti mungkin akan kombinasi tapi nggak semuanya dipaketin saya semua jadi mungkin nanti ada uh, Mbak Fatima yang tampil mungkin Mbak Ajeng juga sebenarnya bisa Bu gitu atau Marman juga bisa sebenarnya buat misi yang gitu <lacht> <lacht> <lacht> bisa, maaf ya, Bu <lacht> gitu ya jadi itu aja uh, terus Terus ya, ya mungkin uh, sebenarnya slide-slide nya kita udah ada pembahasan juga sih sama mbak Jaresia. Ya. Cuman uh, monggo-monggo kita juga bisa berjalan ya, khususnya buat tanggal 15 besok gitu. Uh, kita juga lagi nyari-nyari tagline lain atau konten, konten apa aja bisa kita bentuk gitu ya, buat cuma mengkader. Ada untuk yang Muslim aja. Di sini saya juga terima kasih lagi buat buat Persia. Semoga-moga nanti tanggal 15 kita bisa bikin konten yang bentukannya bisa kita share juga ke teman-teman yang masih di baik itu yang Protestan maupun yang katolik. mungkin itu sih Bu. Walaupun ya kecil lah tekniknya ataupun lah. ya minta minta sama teman-teman lah gitu. gitu sih. Itu aja mungkin Ibu. Saya tunggu arahannya nih dari Ketua-Ketua Divisi yang lainnya. Mohon masukannya mungkin Om Primo, atau Om Ma, Ahmad, atau, atau Mario, ama Om Jerifim. <laughs> Oke, Pak Buat. Buat. Itu kenapa Pak T Mbak Terry? Mungkin mau koordinasi dulu. Bu ya Oke kita eh saya tadi mau bilang apa ya Pak Oke okay, uh, karena uh, karena kebetulan uh, rencananya kan ada yang mau bukban gitu kita okay, boleh dilangkaikan tapi tidak tidak terla, tidak terlalu perlu gitu kan karena uh, kemarin kalau nggak salah dari divisi Kerohanian kan uh, bulannya Uh, tidak ada yang ini ya Proker unggulannya cuma cukup yang postingan Sama yang ucapan yang itu tadi ya Sama yang buker yang Jadi kalau misalnya ya, yang ya. yang ini masih uh, kesulitan Tidak usah gitu Karena cukup yang yang lain-lain itu aja Tapi kalau tetap mau dilaksanakan silahkan Gak apa-apa Tapi kalau misalnya Sangin... memberatkan jangan diambil pusing Karena ada proker yang lain supaya fokus ke Profil yang mau dilaksanakan fokus gitu jangan jangan melebar melebar gitu ya, fokus sama betul. yang ya, mau terus. di ini yang mau dilakukan di gitu ya bu, bukan di sanggah ya bu capek ya. ini bu ya, tapi ya. <tuk. tuk> jadi maksudnya kalau misalnya kita yang bikin tagline gitu kan terus juga teman-teman uh, uh, juga berkenan gitu walaupun cuma begini doang ya gitu lama tadi Naya Idum Fitri, gitu kan, gitu. Maksud saya itu uh, dipotong-potong potong sedikit aja, gitu. Baru di, diperbanyak, cuman uh, bentukannya tuh lewat visual, gitu. gitu saya gitu. Cuman kalau misalnya uh, nggak diterima pun nggak apa-apa, gitu. Maksudnya cuman mau memperkenalkan, gitu. Atau misalnya... Ya, mau bikin, itu, ya, itu. ya, itu kan memang kemarin rencana itu ya, masuk perkerunggulan ya. Ya, mm -hmm. jadi fokus di situ saja Oke, okay. nah, ya, ya paling, paling saya itu sih, paling gitu. mm, ya yeah. Boleh mungkin kerjasama dengan ini, divisi yang korwil? Boleh, jadi di setiap daerah ada perwakilan, gitu. Jadi itu saya cukup, kayak gitu. Minta aja Pak Agus, jadi Pak Agus bisa sama-sama tuh ngejalanin ya, proker ya. gitu. Ketak, Pak Agus ya, ya bisa sama-sama ya. Pak kuat ya. Itu sama aja <laughs> bilang, kita perwakilan setiap provinsi kah, atau ini pulau, ngucap kayak gitu. Sudah cukup potong-potongan terus digabung udah cukup itu. di situs saja oke okay. mungkin yang lain ada yang nambahin Om Harjo Pak Ahmad itu aja uh, iya dari corona paling ini aja dan template untuk buletin Jumat sama buletin Minggu <tuk> oke okay. okay, mungkin Pak Arman ini karena udah terlalu malam, gimana nih Pak Arman? Lanjut. Uh, lanjut yang untuk, untuk saat sudah ada belum? Uh, saya wakilkan Pak. Eh, sudah kirim sudah, ya, ya nah, Pak. Untuk yang ini HLD, kayaknya belum ada yang hadir. Tadi izin semua, kayaknya buat HLD kan kegiatannya uh, LDK nanti butuh dari ibu. Kapan bisa dilanjut lari kayaknya. Ya, siapa Arman? Oh ya Bu, untuk yang bubber seperti apa Bu? Hmm? Yang bubbersi. sih Rencananya di mana? Rencananya di mana Pak? Untuk yang ini ya mindah lanjut yang seperti dulu Bu di Jakarta kan ini. Oh, ya. Cuma ini bukan program kerja, ini sebenarnya kita rame-rame aja kita bantu bersama. Jadi siapapun yang dari Jakarta nanti kita libatkan semua. Iya. Ya, ya. Kalau itu, mau bu. Pak Agus mau menyelam jadi proker ya enggak apa-apa juga. Nah, ya. dokumentasi gitu. <laughs> manfaatkan uh, aja. <laughs> Pak Agus kan di Penajam ada tujuh orang juga itu dia mau buk juga. Oh iya iya, yang <laughs> penting dokumentasinya aja. Kita <laughs> bikin Dokumentasinya <laughs> buat uh, apa? buat mutren. Kirim-kirim ke Mbak Ajeng ya tadi. Hasilnya kirim lagi ke Mbak Ajeng Mbak Ajeng postingin dong gitu <laughs> Oke okay, ya Apa-apa okay. sambil menyelam Nanti kita Rencanakan lagi untuk yang terbentuk Oke Oke ke Oke baik Pak Terima kasih atas waktunya Ini mewakili Pak Deni Karena Pak Edi, Deni ada tamu Jadi Mohon izin untuk share screen dulu uh, Tampil Pak Tampil Oke okay. Nah ini dari uh, Kewirausahaan Anggota dari divisi kewirausahaan Ketua kami Dari Pak Deni Kurniawan lalu anggotanya ada pak trimo mbak yuliana serta saya imam hadi mustafa oh yang, yang novida yang bu novida itu sudah itu mengundurkan diri pak Tuh, lanjut ke proker program kerjanya yaitu melakukan identifikasi potensi mahasiswa siswa indonesia besar saja Oh ya, akan dilaksanakan sesegera mungkin. ya, langsung langsung saja ya Pak ya. Nah ini ini yang uh, rencana dari proker kami adalah membuat platform e-commerce. Nah di sini uh, kemarin sudah rundingan sama Pak Deni juga, katanya ini membutuhkan kerjasama dari MN juga mungkin untuk bantuan. Dan juga gini uh, Bu mungkin. Uh, untuk dana ini Kami bingung Untuk mendapatkan dana ini Harus dari mana gitu Mungkin itu pesannya dari Pak Deni Terus yang kedua hmm. Itu ada tentang uh, Membantu Penjualan mater Mungkin itu Nah, bukan almamater almarhumater nggak diperjualbelikan, <laughs> yeah. kenapa almamater mungkin <laughs> salah salah, <laughs> salah, ya. salah <laughs> teman -teman. <laughs> mungkin itu sih <laughs> yeah, ya oke no. <laughs> <laughs> Mungkin hanya itu Masukannya dari kami Terima kasih Oke um. terima kasih Pak Hadi Pak Hadi ini mahasiswa lama ya? Masih baru, uh, baru Bu, baru. <laughs> baru maten, bu. lucu, <laughs> <Bantes> lucu. <laughs> <Bantes> lucu. <laughs> Oke Kemarin Pak Arman Ini eh, proker unggulannya Emang ada ya pembuatan platform E-commerce Kemarin kayaknya ini ide baru lagi bu. Nah Aduh. itu, itu mulai enceng. Rekan-rekan nah. belajar analisis proses bisnis. <laughs> Terus kenapa tiba-tiba mau buat di kamar? apakah kemarin, itu memang uh, dari Pak kemarin ada kebijakan ini kewirausahaan mau dijalankan apa? Karena masalah pendanaan nah. itu bu kemarin ya. sempat bu okay. mau, mau uh, mengadakan rapat sendiri dengan Bu seperti apa, pendanaan Karena kan geli rasaan ini memang membutuhkan dana. Jadi, kalau uh -uh. iya, bikin iya. jaket alma mater ya sih, seperti kan. apa kan. Nah, pasti ada Dalam kan. waktu dekat ini, yeah. baiknya kayak buat workshop perbayar gitu. Bisa kayak gitu. Yang ini bukan alma mater ya. <laughs> Kenapa alma mater? <laughs> PDH atau apa itu namanya, bukan jangan sampai bilang almamater, almamater dijual perjual belikan <laughs> bahaya banget itu tolong dikoreksi yang itu, jangan ya, sampai orang-orang ya. menganggap almamater ya. diperjual belikan di unsi enggak, itu gratis <laughs> kenapa oh. diperjual belikan ya itu istri garis aja ya, yang lain ya, aja ya. ha -ha. jangan diri mencari sesuatu yang harus dimodali di awal gitu Oh iya satu lagi Bu, uh, ya, kemarin Pak itu Dini. Pak Dini itu ada Project hmm. seperti ini Bu, katanya apa? ingin buat seperti kaos seperti itu Bu Nah ya. itu boleh Boleh ya Bu ya. Iya Itu boleh, nggak apa-apa uh. Anata... nah, Nanti itu koordinasi dengan situ, itu udah masuk prokernya nah. Jadi Hai. nanti bisa bareng-bareng nih, tiap daerah punya baju yang sama gitu Cuma, tiba-tiba ketemu kan di Jakarta? Eh, gitu walaupun gak tahu eh sama baju kita gitu kan? Iya, iya, modal dasarnya itu, Bu, kan, yang dipikir strobo Pak yang... itu kan yang itu kan gitu kan? Kan dipasang dulu pre-order gitu. Enggak apa-apa, iya, enggak harus langsung lunas kan? Berarti <laughs> sini pasti ada yang pengusaha kan? Kayak gitu tahu. Jadi, enggak harus ada dana di awal. Oh, nanti mungkin Bu, uh, Pak Deddy mungkin kayaknya mau minta waktu untuk berbicara. Iya, yeah, yeah. iya, yeah. yeah. yeah. yeah, nanti bicarain aja. Terkait perdana, perdana, perdana. Iya, iya, terkait beres Teman, jangan-jangan cari yang sulit-sulit tuh. Tiba-tiba oh, tiba mau bikin e-commerce, ya Allah. Setelah turun tangga lepas tuh, <laughs> bukan rentangnya Pak, Pak, Pak tapi buat... iya, rencananya Begir, Pak, buat e-commerce itu. Katanya untuk pengembangan bupian. Mahasiswa dapat jualan di situ, gitu. Katanya, oh, kalau mau kerja sama-sama ke boleh gitu. Yeah. Jadi, jadi gitu. Oke, okay, yeah. boleh sih kalau kayak gitu. Nantilah, jalan cari dulu yang simple simpel tapi kalau mau tetap tetap mau ya silahkan. Gak apa. -apa. Oh, oke, okay. siap. Iya, yeah. <laughs> tapi eh, yang logis, logis, yang logis saja ya. Iya, yeah. iya. Yeah. Oke, okay, makasih Pak Hadi Iya, sama-sama Bu Sepertinya sudah semua Bu Dari semua divisi Dan Poli Jadi hmm. saya kembalikan ke Mungkin ada arahan terakhir Bu Belum tutup oleh FC Bu Cukup ya uh, Jadi silakan buat yang mudah Dan bagus gitu Jangan mempersulit Sulit nih, eh, bagus nih Tapi sulit untuk dikerjakan Jangan kayak gitu cari yang mudah dan bisa dikerjakan. Gitu, simpelnya kayak gitu. Jadi, rekan-rekan kan ada tugas, ada kuliah, ada ujian juga nanti jangan mempersulit diri gitu ya. Itu cuma pesan hmm. dari saya. Terima kasih semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ke untuk pacarannya baik terima kasih Orman um sudah mengacara uh, dengan baik uh, terima kasih Buniya dan teman-teman semua atas waktunya pada malam hari ini uh, mungkin kita langsung tutup dengan salam malam dan <laughs> Oke, okay, makasih semuanya. Saya Terima kasih, ya, Terima kasih, Terima kasih, Terima kasih, cara bebas ya.